Saat bersamamu aku bahagia Ku ingin tetap memilikimu Bila tapi sejauh hati ini mengeluh Ingin cepat bertemu Dengar sayang rindu ini semua ngeluh Tetap milik kau Jauh ku melangkah ini demi kau Jangan kau ragu biar ku jauh Rindu menekan tong pasti ketemu Lepaskan semua Keluhan hati Biar tong tak bisa Ku tetap kembali Kembali untuk kau be Susah, eh. semua karena jarak dan waktu yang hadir kasih pisai eh.